Guys, selamat sore kalian semua. Apa kabar? Kali ini aku kayak apa namanya? Ini di kampung uh, lagi musim hujan ya, jadi kayak semalaman tuh hujan lebat banget di sini tuh. Lihat, ini kondisi langit juga masih kayak gini. Jadi aku mau kasih tau ke kalian ya, nah, kayak gitu nih. Hari ini tuh, like, let, let, banget, dan maka rumahnya udah bocor-bocor kayak gini ya, guys. Jadi hari ini aku terlalu baris-barisin rumah Terusnya aja kameranya ya Jadi itu becek banget Jadi ya itu harus detail Ini ujiannya udah kelihatan Jadi kayak gini aku cafe tapi itu tuh apa namanya dingin ya makanya ya, kita orang miskin ya guys Ute Jadi kayak gitu kegiatan aku Becek banget Jadi itu karena rumahnya udah bocor-bocor kayak gini ya guys Apa? Ini kan pakai Teketap daun Lalu oh, capek itu baru sebagian yang kalian lihat. Nih. Ada di sini. Di dalam ruangan yang ini. Ini juga selalu basah. Kayak gitu. Terus di atas sana itu juga genangan air yang kalian lihat. Jadi tuh kayak becek banget. Jadi aku Sebentar dulu aku terengah nafas ngos ngosan Di sini tuh udah jam 3. Udah jam 3 lewat satu sore ini udah sore banget jadi aku kali ini mau nyiapin apa makanan jadi tadi tadi pagi itu udah satu kali aku kayak bersin gitu capek ute ute ya ini aja temen aku di sini nih penting namanya siapa ute jadi aku sama dia aja. Kalau aku bosen, aku jenuh, aku capek. Main sama dia aja. Kenteng. Namanya Ute, dia perempuan. Ini aja mainan aku. Eh. Teh. Teh. Kalau kita terkenal, kalau kita jadi artis, kamu harus ikut terus sama aku ya. Kamu jadi kesayangan aku. Oke? Okay? Jadi tuh dulu uh, kayak apa namanya SPG kan? Dibilang punya jenjang karir, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Uh, terus gua kayak tamat sekolah, ya udah kan pikir jadi SPG aja karena ada jenjang karir kata orang. Tapi ya ujungnya sama-sama aja ya kan? Coba dulu gua mau jadi artis, coba dulu gua. Jadi, seleb mungkin keadaan rumah gak kayak gini, Teh. Teh pun bisa seneng, teh pun bisa bahagia. Ya, bilang-bilang dulu. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, ya, Teh. Oke, nanti kalau banyak yang nonton, banyak yang subscribe, banyak yang istilahnya. Ada yang mau bantu kasih uteh tempat tidur. Puji Tuhan uteh, puji Tuhan ya teh. Uteh seneng. Ya, uteh ini kalau siang dia mandi. Kalau siang dia mandi, kalau panas karena ini hari ini hujan, uteh nggak mandi. Tadi dia main di luar bodoh. Hmm. Ya guys, mungkin sampai disitu aja ya kegiatan aku hari ini. Jangan lupa untuk di-like, di-comment, di-subscribe, dan di-share ke sosial media kalian. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk berbuat baik hari ini. Uteh juga udah mau tidur. Aku udah mau nyiapin makanan. Bye.